Terima Halo, guys! Oke, sekarang kita lagi di Pantai Jimbaran Dalam rangka apa nih? satu ultahnya Ceceh Eh, ulang tahun Indonesia Ulang tahun Indonesia, guys Ini ulang tahunnya ibu ini semuanya happy, bahagia itu sebenarnya sederhana guys, nggak perlu mahal, Tepung sama telur dan guys cerita grup kita malam ini, eh? dan ketika kita capek, ketika kita capek di pantai, caranya adalah apa? Jadi ini tuh ulang tahunnya Cece, guys uh, Lupa bakteri pot wow, <guluh> Kalau kata Bu Susi, yang ulang tahun tenggelamkan. Iya. Yeah. karena <guluh> <guluh> Kita lihat ya Ibu Haji yang di sana, guys <cukup> Kita udah kayak bule-bule, guys Guys, kita lihat konyolan mereka, guys. Teman-teman, kita bakal lari di Panta ini dengan versi No me, conté, me, conté, me conté. koi la bhuta bhuta hai ki pae kya pae ne Wow. Video guys, <laughs> jangan lupa lah, kru B, bukan, supreker, supreker. <laughs>